rasakan Selain dari cintaku Padamu Ia adalah Fasendung Yang terindah Yang dapat gambarkan. Adammu. Bersama janji kita dipadukan seindah-indu yang dirasakan, iringan Bayu senja. Yang bertiur Membisikkan cintaku Padamu Mengapakah perpisahan Terjadi dalam cintaku Ketika ku memerlukan kasihmu Kota Tasik Malaya Mencermin kenangan syahdu Berderai air mata Sama janji kita dipadukan Seindah rindu yang dirasakan Iringan bayu senja yang bertiup Membisikkan cintaku padamu Mengapakah perpisahan terjadi dalam cintaku Ketika ku memerlukan kasihmu Bagai dedaunan layu yang gugur kekeringan Harga mengharapkan rindumu, senyum tangi sundamu sentiasa di hatiku. Namun kini, kau tiada di sisi. Sinaran agar dapat kutempuh perjalanan hidupku kota Tasik Malaya mencerminkan angan syahdu berderai air mata.